Halo selamat pagi siang dan selamat malam buat teman-teman kanal pelajar dimanapun kalian berada Kali ini bersama saya muvida sebagai penyiar dan sudah ada Murniati sebagai narasumber Halo guys teman-teman semua pendengar kanal pelajar dimanapun kalian berada Kenal ini nama aku Murniati dan kebetulan hari ini jadi narasumber di episode pertama kanal pelajar di episode pertama kita kali ini akan berbincang tentang Angkatan Corona Weh Angkatan Corona nih Drama pendidikan yang barusan berlalu sampai detik ini masih menyisakan komentar-komentar dari para siswa, orang tua, dan juga guru Bahkan ada julukan khusus nih buat Angkatan Sekolah yang lulus tahun ini Ya, Angkatan Corona ada juga angkatan lulus jalur corona Julukan kayak gini emang sih sekedar candaan Tapi yang namanya orang itu beda-beda Ada yang nganggep julukan ini candaan Ada pula yang sampai daun pikiran dan hatinya Kalau dari saya tergantung nada bicara orang pas ngomongin tentang julukan ini tapi gimana nih pendapat anda yang benar-benar merasakan sendiri disebut angkatan corona? oke tadi kan ada kata-kata candaan nih ya boleh sih ya candaan tapi kalau saya pribadi sih nggak ngerasain ya yang namanya lulus jalur corona, karena saya tuh UN USPBK karena saya SMK saya juga UKK sampai tuntas lah jadi bukan lulus jalur corona, tapi lulus di tengah pandemi corona ini iya sih yang pas enak SMK memang tuntas bisa dijawab kayak gitu tapi yang anak SMA yang anak SMP nah ini nih yang buat kita agak greget kenapa? karena yang SMK yang UN aja masih dibilang angkatan Corona maksudnya angkatan lulus dari Corona apalagi yang anak SMA, yang anak SMP, anak SD ya kan dia sama sekali gak ngerjain UN nah ada nih teman saya yang bilang kayak gini anak SMA. Sebenarnya nih ya, e, nyesek sih tapi mau gimana lagi? Emang udah pas waktunya sama si corona ini masuk ke Indonesia. E, ada juga yang bilang kayak gini. Waktu SD lulus 6-nya bagus, waktu SMP lulus 6-nya agak turun. Lah waktu SMA malah nggak punya 6. Ini kan statement-statement yang keluar dari e, teman-teman lainnya yang beda-beda sekolah ya. Dan kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak uh, apa ya kurang senang gitu. Kenapa? Karena kita tuh lulus juga berjuang bukan anak SMK aja loh ya. Anak SMA, anak SMP dia tuh juga berjuang. Kenapa? Dia juga ujian. Di satu sisi dia tuh juga ngerjain tugas buat dapet nilai. Jadi kalau dibilang angkatan lulus jalur corona atau corona, uh, serasa perjuangan kita tuh kayak nggak dihargain gitu, kayak nggak ternilai gitu. Wah, wow, lumayan buat panas hati ya Dan ada julukan Ini yang diikuti beberapa pernyataan-pernyataan Satu nih contohnya Lulusan tahun lalu semprot-semprotnya pakai pilok Buat coret-coret baju gitu loh Tapi kalau tahun ini semprot-semprotnya pakai disinfektan Gimana nih sama pernyataan kayak gini? Sebenarnya Alhamdulillah banget sih Kenapa? Karena Uh, ini tuh salah satu sisi positif dimana lulusan yang tahun ini lulus di tengah pandemi corona gitu. Jadi um, buat meminimalisir kebiasaan konvoi karena karena kalau ada konvoy ini pasti tuh ada yang namanya tawuran pelajar, ada yang namanya kerusuhan di jalan, di jalan karena pelajar-pelajar ini. Jadi karena adanya setan kayak gini um, sebenarnya juga termasuk sisi positif corona. tapi loh ya ternyata masih ada yang menyelenggarakan konvoi kelulusan bahkan sumber dari radar radar.com.id disebutkan bahwa ada dua pelajar di Propolinggo ditusuk saat konvoi kelulusan nah, ini nih Gimana ya di tengah pandemi ini aja masih ada yang nekat buat konvoi Apalagi waktu nggak pandemi ya kan kasarannya kayak gitu sebenarnya pernyataan-pernyataan yang bermaksud candaan ini saya berharap tuh bisa menjadi apa untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang nggak terduga kayak gitu tadi tuh yang sampai ditusuk itu ya kan dan mending nih ya semprot-semprot desinfektan biar virusnya tuh cepet hilang Daripada semprot-semprot pilok, uangnya hilang, bajunya kotor, ya kan? Iya Hampir di penghujung perbincangan nih Apa sih pesan-pesan buat teman-teman pelajar yang lainnya? Yang pasti nih ya bersyukur karena kita udah lulus Itu tuh Dan selanjutnya fokus Buat jalan kedepannya, fokus buat masa depan kita. Karena apa? Kita mau kuliah, kita mau kerja, kita mau lanjut pendidikan, ataupun lain sebagainya, kita harus fokus sama masa depan kita. Intinya masa depan itu harus kita persiapkan dengan matang supaya kita nggak menyesal di kemudian hari. Ya, fokus dengan masa depan. Dari kanal pelajar sendiri juga menarik garis besar bahwa apapun yang kalian rasakan saat ini Bersyukurlah Adanya julukan angkatan corona Jadikan itu pengingat kita di masa depan Akan perjuangan di masa sekarang Dan fokuslah pada masa depan yang menanti anda Oke terima kasih Buat pendengar kanal belajar Salam pelajar Salam IPM Pelapor pelangsung penyempurna amanah Sampai jumpa di episode selanjutnya Goodbye Bye.